네. 난 너무 바빴어요 kita lagi hadang deh. Ber, selamat. Kita lagi di ulang tahunnya Edo Hafsi di dan. Kalau lagu-lagu kalau bisa dicoba bisa ya. Jadi nanti besok mungkin wah, enggak usah jauh-jauh Tengah cuka, Eduaksyo! Terima kasih, apa sekolah aja, Kita lagi di ulang tahunnya di dalam. Kalau lagu-lagu itu, kalau jadi nanti... jauh nanti, apa namanya, Kita hanya ini ya, ini orang ya? Oke. kita Hanya. ya, Selamat Selamat Selamat Selamat biar berkal eduk akunnya juga baik lumayan cepat nangkapnya walaupun lumayan sulit gitu ya kadang kalau kerjaan waktunya ngapalin ngapalin susah tuh ngapalin kosa kata karena kosa semakin kesini semakin banyak itu yang bikin pusing jadi Ya, sekali. Oh, nih. <laughs> <laughs> <laughs> Terima ah, beberapa orang cukup cepat nangkapnya, walaupun lumayan sulit di kalau kerjaan waktunya nggak saling, yang paling susah aku lagi di ulang tahunnya Eduard ya Oke, okay, gitu, itu mungkin kita lanjutkan ya. lanjut, <tongan> <tongan> <tongan> lanjut. kita mau main games yeah. Kita